no fan Oh fan clubnya, ya. fan club rahasia teman-teman. Mm. itu mau kita Oke okay, teman-teman, kita lanjutkan ke uh, mana kemiao part ke 29 Selamat datang di channel lima sensei. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kemarin itu sensei udah ini ya, udah ap apa? Udah masuk hari libur dan ngambil semua kerjaan-kerjaan di sini ya. Nah, di sini untuk sintesis nanti kita skip ya, teman-teman. Oke. Sekarang mau sintesis dulu, nanti di-skip, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, tadi udah selesai bikin sintesisnya. Kita langsung aja ya. Kita mulai kasihin semua barang-barangnya. Kalau nggak salah, di sini di faculty room kita ke Dior Sensei yang aki-aki aki Sensei. Dia ingin Glasses of the Dead, of the Dead ya. Kalau nggak salah, oke okay, teman-teman, kita langsung ke ruangan aki Sensei. Biasanya dia lagi tidur ya, teman-teman. Oke okay, di sini, oke okay, halo aki-aki, ini kacamatanya ki. Oh, makasih banyak udah bekerja keras. Oh iya, aku akan memberimu sedikit hadiah. Oke, okay, mantap. Aki aki ngasih hadiah berapa? Oke, okay, makasih. Aki sudah berbisnis. Oke, okay, langsung next. Kalau nggak salah, ini di kampus ground dia butuh tersia polen dan bahan tersia polen 2 biji, ya teman-teman kita langsung aja di sini tersiap polen tuh dapatnya dari mana ya itu lupa lagi teman-teman tuh gak sintesis nah ini ini dia ya teman-teman kita ambil di sini oke okay. kita dapat rewardnya Oh empat ribu empat ribu empat si pedagang bayarnya mahal banget yang tersiap polen mantep terus di student affair kalau nggak salah ya student affair nah di student affair tuh ada yang ini yang ditinggalin nih yang ini temennya udah lulus Wah wow, makasih banyak senangnya benar-benar membutuhkannya Oh ini ini sangat bagus bagus sekali mantap Oke okay, tinggal ini dari si Arsha tinggal kita lawan monster-monster ya teman-teman. Monster-monsternya di sini ada milenium Tree, Manarwin, sama The Hague. Oke deh, kita ke The Hague dulu aja, teman-teman. Kita ke The Hague. langsung ke The Hague aja. Oke. Oke ya teman-teman, kita lihat di sini. Oh ternyata tuh cukup jauh. Kita harus ke pohon Hufin. Oke okay ya teman-teman mungkin di sini di skip dulu aja ya nanti beres-beres sampai deket pohon huvin. Oke okay, teman-teman kita udah sampai di pohon huvin jadi ini bentar lagi kita menuju bos ya teman-teman. Oh iya lupa ya, sebentar ya teman-teman. Oke. Okay. <laughs> kalau kelamaan pakai headset itu kadang, kadang sakit Oke di sini ya udah beriringan. Oke cekidot. Oke mantap. Mungkin kita serang. Eh Ini berapa? Cuman 600 ya. 600. Oke. Pakai tahun dulu deh. Biar si Roxis diserang di sini. Oke, okay, si Ana kita pakai ini. Oke, okay, mantep Sekali lagi yang 25. Ya salah, Terang, ya. Oke, okay, kita matiin aja. Niki langsung pakai decoy. koi. nya buat toksis dulu. Di sini nih bagusnya si Niki buat pertahanan, teman-teman. Beh, mantep di sini bertahan dulu ya temen-temen untuk Roxie. Sini di koi, seperti biasa di koi buat si play. Oke okay, kita lindungi semua. Mantap, kita habisin dulu semua SP teman-teman. Oke, okay. dia defense down langsung. Oke, okay. biar ini dulu. Supply dulu Raiden, mana Raiden? Mantap, lalu si ini ya, ini di gak usah decoy, tak pakai ini Eh, nggak usah, oke, decoy lagi aja dulu. Soalnya ini nanti banyak ya, teman-teman. Kalau beriringan banyak tadi, kita ini dulu. Kevin impact juga mati ini. Oke, okay, mantap teman-teman, datang lagi. Berikutnya kita ambil si play protection. Kita ambil si play. Menyerangannya mumpung masih banyak. Nanti play harus mundur. pakai drill. Mati gak nih? Wah. Oh. oh mantap. Masih belum mati ya? mantap jiwa, <laughs> waduh, oh, untung ini ya pakai decoy Cuman sih ini doang, ya nggak apa apa untung aja, pakai decoy dulu, si Jess. Kita abisin semua dulu nih, harus pakai pelindung semua. Oke okay, Jess, pakai Sky Prison. Oke okay, mantap. Uh mantap mau udah pakai pelindung teman-teman tinggal sini si ya oke pakai lunar ini aja oke ini jurus mananya si Rhapsis ya manah cahaya oke mantap kita ganti ah salah ganti ya harusnya tadi ganti si saya ya udahlah nggak apa-apa kalian aja jangan lupa jadi koi dulu sini biasanya quick ya kita lindungi semua di sini play oke okay, pakai big impact kita ganti pakai okay. oh mati oke okay, bosnya mudah muncul oh langsung pusing mantep pakai sky prison lagi aja Gak tahu berapa ininya ya <gulau> Wah, Sky lagi mantap Wah, jurus mana Roxas Udah semua ya, koinnya. Tinggal ini ya, tinggal terakhiran ini Waduh, udah deh, pakai ini aja Waktunya diganti Niki Oke, okay, mantap! Oh mantap! Oh, Terra Flame! Oh, jurus yang gede ini! Oh, ledakan gede! Oke okay deh, pakai rising Oh, dua-duanya! Oke, okay, mantap! Wah itu dipusingin. Aduh, play udah habis ya, habis semua. Berarti ini tinggal ini. Kayak pakai si anak. Oke, okay, tinggal burstnya nih, Finishing burstnya belum terisi teman-teman. Hmm, pakai ini. Oke okay, kita ganti, ini udah gede lagi. Satu kali, dua kali, oh, satu kali lagi yang ini. Wah, anak langsung ini gila mati langsung, masih anak. Uh, mantep jiwa gila parah. Oke mantap teman-teman Oke deh Kalau gitu kita langsung pakai wing of Icarus ya teman-teman Langsung kita ke workshop Kita ke workshop Jangan lupa untuk mulihin HP dan SP ya Dan juga di set Lalu yang berikutnya kita ke menu Manaruin interior ya teman-teman Manaruin interior Oke deh langsung Kita ke manaruin interior Mana menaruina ini interior hike masuk ke kedalaman oke okay, ya kita lihat oke okay, ini panjang ya ini dekat tempat si Mupi mungkin di sini nanti di skip ya teman-teman sampai dekat-dekat sana oke okay, teman-teman kita udah sampai ya di tempat tujuan di sini dekat-dekat pas kita tempat si Mupi nemuin si Mupi. dan di sini langsung di depan langsung aja kita serang teman-teman Oke okay. Kalau gitu kita pakai tawon dulu Biar diserang si roxys Si Ana Di sini Ana masih banyak Oke okay, satu kali Dua kali pakai yang ini Sung mundur Oke, okay, mantap. Di sini pakai yang tertinggi langsung. Wow, langsung dikit lagi. Oke, okay, langsung. Di sini wow. Pakai okay, drill Oh, jangan. Pakai okay, ini aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Kita ini, kita tahan dulu ini nyerangnya ke langsung oh, enggak Wow, silid, kena silid Harus di ini dulu, si Jess ini jangan sampai yes. Jess harus nyerang ya temen-temen Sky Prison aja udah langsung <laughs> Wah mantep Oke okay diambil gak ya nggak bisa ya Cuman just bisa diambil ya udah jazz aja yang diambil Kejauhan soalnya teman-teman langsung jangan pakai sky prism lagi minum, minum tornado aja oke mantap udah harus diganti ya Oh harusnya di ini dulu di analyze lupa ya teman-teman mohon maaf. Oke okay, replay. Okay, oh mantap. Roxis biar bertahan dulu Roxis. Oh ini berapa ini? Play wow bisa pakai drill. Oke okay, mantap. Oke, okay, shootnya masih ada Mungkin waktunya ke belakang juga ya ini Si Oke, Roxis, okay, Ruxis, keluarkan manamu Sebelum keluar Oke, okay, kita ganti langsung sama Niki mantap uh, mantep Langsung, uh, gila Langsung keisi banyak si anak. Cuma di belakang doang Satu Oke, okay. dua Dan yang terakhir nah ini Oke okay. Oh, gila mantep Mau Ya, teman-teman. Wow, mending pakai decoy dulu. Cepetnya lama, just pakai decoy dulu. Pake decoy dulu. Mantap. Oke, okay, just waktunya ke belakang. Oke, okay, mantep Oh mantep Uh, oh, penyerangan habis-habisan ya, ya. ya, ya. Jangan dulu, ya, ya. jangan dulu diganti Tosan Force Buat penyenggol. uh, terus sekaligus diracun Pakai yang tertinggi lah Oke, okay, pakai emote tertinggi, teman-teman. Ah, semua pakai emote tertinggi. Oh, mantap langsung mati. Apa tilting, blob? Apalah, enggak tahu itu. <laughs> Oke, okay, teman-teman, mantap. Kita langsung aja ya. Oke, okay, misi untuk banaruin beres the hike beres. Yang satu lagi tuh oh di Millennium 3 teman-teman. Oke, okay, seperti biasa, kita langsung save dulu ya. Kita langsung save dulu. Oke, okay, mantap deh. Langsung kita ke Millennium 3 di sini kita lawan monster ini ya. atau kayak laba-laba gitulah. Oke. Okay. Kita start. Oh, ternyata dekat ya. Oke, okay, teman-teman di-skip aja ya ini. Oke, ya, teman-teman, kita udah sampai nih di sini, deket-deket raja tadi ngambil buah-buahan dulu sambil lewat. Ya, malah kena ini. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, udahlah, apa-apa. hancurkanlah lah. Oh, enggak mati, enggak sama si anak tuh, dikit lagi ya ini. Oke mantap Mana lagi Oke mantap wow. Tinggal ini yang moonflower nya Oke Apa nih Eh apa Kenapa tuh tadi Oh mantap Teman teman Glowing Petal, dapat Glowing Petal. Oke langsung teman-teman kita lawan Raja, nah ini langsung cekidot. Wow I ini dia Rajanya like. ya. Wow wow wow ini jangan dulu ya, mending pakai Taun dulu. Jangan nyerang. Si Anak sedikit lagi harus diganti sama Ciniqi si ya teman-teman. Ciniqi si biar pakai ini ya, decoy Dicoi buat si Roxis. Ini dua tank ya, tanker sini Ki sama si Fly teman-teman. Dua tanker kita, oke pakai Raiden dulu dong. Oke mantep. Di sini jangan jauh-jauh karena nanti buat penyerangan si Roxis ngambil ini ya. Oke ini Roxis Berubah ya, mantap Oke selagi masih bisa pakai decoy teman-teman di si play oke okay, mantap ya teman-teman lah bagusnya si Niki tadi udah di ininya ya pakai star shoot apa pakai star shoot nanti diambil sama si Rokhis oh jangan dulu men pakai drill aja dah oke okay, biar demennya mau mumpung masih gede ini pakai Raiden uh mantep 700 Eh, hey, mana Retraction? Oke, okay. kita ambil lagi supply. play harus ini lagi, harus terdepan. sini pakai Drill. Oke, okay, langsung si jess jess masuk. Oke, okay, jess masuk. Langsung pakai Sky Prison. Oke, okay, mantap teman-teman senjata. langsung Niki dikoi lagi, dikoi buat si Jess. buat perlindung teman-teman. mantap. Uh. Oh semuanya udah siap. tapi sebelumnya Roxis mungkin harus turun ya, harus keluar. tuh gatal lagi. Oke okay, Roxis. oke, okay, langsung pakai ini. Oh uh, mantap, oke. Okay. Jangan lupa di analyze ya, ini sama si pen. Oh, defense-nya turun. Oh uh, mantep, nggak bikin pusing ternyata. Oke, okay, gede koi lagi. koi Diko, koi di coi si jas udah Oke okay, mantap Oh mantap Langsung ini pakai jangan pakai sky please. Eh pakai sky prison ya. Sky prison dikit lagi. Oh mantap. Luar banyak ya. Nanti bagian turun oh untung aja udah pakai ini ya. <laughs> ini dia sudah waktunya ini ini jangan lupa juga di koisi ini Oke semua udah ke di uh mantap ini harusnya di boost nih Oh ya. uh, jangan dulu dong pakai ini dong kebayangan. Biar penyerangan kita makin bertambah temen-temen dua kali nyerang. Oke, okay. semua udah di koi ya. Mungkin kita pakai ini Nanti sih ini harus harus turun ya. Oke okay, deh. Tapi langsung Siroxis udah 157 waduh, si rok sisir dapet kalau <guluh> bola Sedikit langsung, Wah, langsung counter rok counter. <guluh> Oke okay, deh, pake healing. Oke, okay, waktunya mengeram ya. Oke okay, mantep Langsung sama si Ana Si Ana langsung Ini Langsung banyak Gila Oke okay, Satu kali Dua kali mantap Langsung yang terakhir Yang sembilan Itu yang ini Yang lima puluh Yang lima puluh aja Yang berapa? Oh tiga ratus lumayan lah Oke okay, retraction, kita ambil dua-duanya. Jaz berapa Jaz? Wajah sedikit lagi. Jaz udah harus ganti, berarti Yes ganti sama Play. Play udah ini ya. Okay, Raiden mau bisa pakai Raiden dulu. Si Ana, satu kali, mantap, dua kali mungkin tambahin dulu ya ini tambahin amber sup buat si play karena play bakal beberapa, beberapa, beberapa kali ya mau <laughs> oh, beberapa kali aja susah aduh kacau aduh oh, no. oke okay, deh Oh take nya makin gede oke okay, mantap Oke okay, Roxis jangan dulu ini ya karena Roxis mau ini mau menyerang temen teman Ya dia langsung counter Lies jangan dulu ini SP nya wow Udah nggak ada oh ini ada side chaos Oke okay, mantap temen-temen langsung mati Kita dapat Uni the Great Oh big Uni bomb ya Yang gedenya Uni paling gedenya kayaknya Nih. Oke okay, teman-teman, kita udah selesai dengan semuanya. Kita pakai Wing of Icarus. Kita langsung ke Student Affair buat melaporkan bahwa tugas kita udah selesai semua ya. Semua job udah kita kerjain. Kita lihat kita dapat uangnya berapa ya. Oke, okay. kau menyelesaikan semua permintaannya. Kerja bagus. Aku harap aku melihatmu lagi nanti. Oke. Okay. Sama-sama. Oke, mantap, mantap, oke 60 ribu teman-teman, mantap ya. Oke, di sini kerjaan udah nggak ada, udah kosong. Kita langsung ke workshop ya, teman-teman. Kita ke workshop, kita save dulu. Tapi biasa, kita save dulu. Oke. Di sini karena kita masih hari libur, kita bisa masuk ke cerita ya. Di sini cerita ada apa aja nanti. Kita bisa lihat coba aja ada ceritanya nggak ini. Kok dia lucu enggak? Oh, oh, di sini Niki udah ada ceritanya ya, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan untuk cerita Niki. どうし? その後の調査の結果はどうだ? 勘ばしくないな。 あの 3人はあまりにも近づきすぎて <音楽><我らがやらずに誰がやる><音楽><音楽> Kegagalan. Oke. Semuanya untuk Niki. Tidak apa Oh kita diiniiin ya, dikeroyok. Oh ada fence nya teman-teman. Oh ngelawan teman-teman, ngelawan banyak. Oh ngelawan siswa Eh itu apaan tuh? Tongkatnya Ah oh, oke. Okay. Oh manti Mati masuk. Pakai itu doang. Wah, ah, <tuh> <tuh> <tuh> Ayo kita pergi dari sini lah. I Soida ni. Ayo cepat ke workshop. Toshi ga Mata <laughs> Oke, okay, kita jadi incaran teman-teman. Kabur lah, kabur udah. Iya. Yeah. Oke, okay, di sini kita langsung ke kampus ground ya, teman-teman. Kabur ke kampus ground. Oh, si play. 先輩、録音。その様子<笑><笑><笑> Iyalah bertanya satu-satu satu-satu. Aturiya masih Teman-teman, gak ada di sini. Ada cuman workshop Huawei ya, teman-teman. Di workshop kita nggak tahu ini nggak kemana. Maksudnya, tempat si Niki di sini, eh iya, kita harus ke workshop ya, nggak bisa langsung masuk. Oke, kita masuk workshop. Oke okay, sampai juga, di sini ga, kena ni tuk kangen Taro <laughs> Oke okay, pada て <berdatangan> lagi. しこくの言い訳するならもっと <laughs> okay, si Niki な。オッケー、ただ ya, <laughs> oke. Jadi, teman-teman, sebenarnya ada event pas si Niki tuh nyanyi dan banyak yang nonton. Cuman ini ke skip ya, teman-teman. Soalnya takutnya kena copyright ya. Nah copyright itu lagu orang gitu. Iya itu pas lagi upgrade teman-teman Pas lagi upgrade Ada event Niki Pas lagi nyanyi Di atap, atap sekolah Aku. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <So, laughs> <laughs> <laughs> このファンクラブの人たち <laughs> <嫉妬? laughs> <laughs> 糸からアトリエの男たちは頑人 <laughs> <laughs> Oke okay, teman-teman cerita Niki Cuma sampai situ aja ya Jadi kita diserang sama fan clubnya Niki uh, Backlit clubnya banyak Secret club masih dua ya teman-teman Eh disitu cuma satu Tumben. ini dua terus ya si anak. Oke mantap teman-teman. Kita masuk liburan lagi. Kita masuk cerita lagi ya teman-teman. Oke sebelum itu mungkin sensei sampai di sini dulu. Ya kita save dulu. Jangan lupa. Oke ya teman-teman, makasih yang udah nonton ya yes. dari awal sampai akhir, pokoknya jangan lupa like, subscribe, and comment, jangan lupa di komentar ya teman-teman, karena masih banyak kekurangan di sini dari cara ngomong atau dari ini ya, dari cara main atau misalkan ngebosenin, mohon maaf ya teman-teman. Makasih yang udah nonton, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe.